Bismillahirrahmanirrahim Suratu Yasin Makkiyah tuntes surat Yasin Makkiyah. Awail la ilaha illa Allah bangsa periode zaman Rasulullah ta'ala ing Mek Mekkah. Awail la ilaha kec kecuali dewe Allah ta'ala wa dhakir lakum anfiqu ala ayati. Aw madaniyah tuntes bagian ulama darani surat Yasin bangsa nama Madaniyah isnatani ku loro wa samana 80 ayatan ayat Jadi surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ya semua ulama mana Yasin itu nama lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati Mufasir biasanya bilang Allahu a'lamu bi muradihi. Allahu, allahu a'lamu datang berso muradihi kan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwal ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ayah Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin Wahai Muhammad, kamu adalah Mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya, Salatullah Salamu'ah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamu'ah Ala Yasin Habibillah. Jadi makanya, saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat tuh hati-hati. Sehingga tetap bilang, Allah alamu bimuradihi, tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara syakul kalam pasti demikian. Misalnya di Juz 16 ya surat Toha itu ya 16 ya. Toha ey ya Muhammad Ma Anzalna Aleikal Quran Alitaslo. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad lalu siapa? Enggak ada kata Ma Anzalna Aleika. Coba sekarang Tuhan ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammad tuh ma anzalna alaika alqurana ditasko jelas ya. Secara siakul kalam Tuhan menunjuk siapa Muhammad karena tuh sana ya coba ya Tuhan diganti kata Muhammad ya tentu diganti secara makna. ya Muhammad tuh ma anzalna alaika alqurana ditasko yasin juga ganti aja ya Muhammad demi qur'an yang hakim inna kaya Muhammad laminal mursalin sehingga meskipun mufasir secara disiplin ikhtiyatnya kehati-hatiannya bilang inna kala apa? Allah A'lamu ibn radhi bi tapi secara ahwal ulama, tetap toha dan yasin adalah ismun min asma'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi apa? apa? Salatu'ah, salamu'ah ala toha rasulillah, salatu'ah, salamu'ah ala yasin habibillah. Jelas ya? Jadi antara istimalnya ulama' itu beda dengan keikhtiatan mufasir dan tentu kita milih yang istimalnya ulama' karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? kena mukhotabnya sih ya terus ketiga kata Ibnu Jarir atau tabari tidak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang nggak bisa difahami karena orang Arab dan zaman itu faham Yasin adalah Rasulullah, Tuhan adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu buktinya orang kafir zaman itu nggak pernah menyoal gini Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini ada lafad-lafad yang kita tidak faham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Faham? Jelas ya? ya? Soal nanti ikhtiat, ya, ikhtiat saja kita ikhtiat. paham ya? Tapi tetap difahami. Ya? Tetap difahami. Buktinya jelaskan toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana ditasko. Bun jelas ya. Wal Qurani demi Quran al-Haqi mikang bicar, ailmu kami terkese kang kuat utok kang kukuh, kukoi maknani indah, aji binas mikelawan ke keajaibannya susunan wafat ilmu anilan keindahannya mana. Inna kasat manusia ya Rasulullah Muhammadulah Muhammad Amrul Muhammad, bersalin setengah sangkeng uang sing diutus sungguh termasuk uang sing diutus Allah. Oras keder diutus Allah sirotin kuiku yang atas jalur tuh dalan mustajimin kangjeng. Utai alaih mutaliquntalubumakon alam karo kobra kang surungi iki dawu. Aitorikil ambiyai. Tegese kuiku sesuai dalané poro-poro Nabi kobra kas surungi siro. Mana né torikil ambiyai atau tauhid Tegese tau khid walru dalan petunjuk. Watak itu tinau kita fil kau iklan kau sambil lan kalian ikut sambil rotdo nolak li kau li kau maring Wong kafir lagu maring Nabi Wong kafir komentar Neng Nabi napa lasta mursala Muhammad kau ikut Rasul terus Allah jawab Inna kalaminal mursalin tanzilal al kang kau ikut jadi Rasul mergontok turun turunan untuk keturunan Quran sing Aziz sing tanzilal al Kangkoran quran itu menjadi sesuatu yang dituruh Allah yang Aziz. Fimul kihi dalam kerajaan Ewa kang walas. Bihol kihi dalam makhulia Allah. Utailah fad tanzil wukhobarimutadadir wukhobarimutadadadir. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerekip nyamuk. Tadak. Tapi kira, kira kita akan baca apa? Tanzila. Makanya saya kali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu. Makanya dia nerekip jadi khobar. Sementara kira, -kira kita, tanzila. Maka kita nerekip jadi maf'ul mut lak paham makanya kamu gak usah bingung lagi kok jadi khobar padahal makanya Utara itu orang bingung kalau orang paham pilihan ya, jadi yang jelas Imam si suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerekib paham ya Tan Zilu, makanya dia apa? khobar, kalau kita baca kan Tansila, Maka itu mahful mutlak atau nyimpan kata amdahu. air Qur'an itu kese Qur'an Kau baru muktadin mukodarin. Oppo sengkang arantan zirul aziz ya Al Qur'anu tentu Qur'an. Qur'anu tujuan ini ditungziro supaya ngekai peringatan ziro bi Al Qur'an kauman ing kaumu taalikun bi Tanzil. Maung ziro kang ora dikei peringatan sopo abah ung baba baba wongake elam yungzaro. Kake seurat dikei peringatan sopo wongake visa manirfatro ing dalam zaman kita. Ya, dari Qur'an tuh gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka. Takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan? Punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan ndak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbahamun. Ini aku ingin alim, justru sering mau tafsir. Mari goblok dari Mun." Maksudnya mari goblok itu gini, Mufasir itu manusia. Kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktikan ke satu kasus. Padahal kasusnya lebih uh. Makanya berkali-kali sama nani umpomongin nih, contoh ini karena, karena nanti itu mengikat, misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, bengkaya muba uang alim ini kan malam dua tiga, saya itu gak pernah loh, ngitung sengaja tadi, lalu ini malam dua tiga, kita ini sawah, nginjak jus berapa? dua tiga, ini, ini sawah baru gas sekali, tapi rasa Arab, Arab lain, atau biasa, wah, orang kelas sih, us berani seng itu, lalu tutupnya, berwali-wali, kayaknya untuk, untuk cipratannya ya, cukup, leung terawih arang-arang, jadi iya kalau kita mintanya dianggap oh minta, kalau dianggap ngelamak coba andekan kapasitas anda itu RT, minta jadi presiden itu ngelama apa doa? tidak jawab saja ngelamak jatah kamu untuk azab, kok jatah eh, ini qadar, ngelamak apa anda? mestinya jalukmu orang untuk azab, bagus ya. paham ya? banyak ulama ada ajak istri sekok mau, banyak itu ulama ayo istri kita, karena sudah lama nggak hujan, kata ulama tadi jatah kita ini kena hujan batu dari langit, Enggak hujan batu sudah bagus, tidak usah minta <tik> <tik> <tik> Lama macam-macam <tik> raih-raai ini ini pantasin untuk Liatul kotor atau Adab, ayo jawab ayo orang untuk Adab bagus, ya jadi doangnya ya Allah ampun jenengan sikso, La Tu'a ah, Khidna La Tu'a ah, Khidna maknanya juga Liatul Qadar atau Radhi Sikso makam kita itu masih robana. La Tu'a ah, Khidna Iku ya supaya gak disiksoin nasional waktu nah, kalau kita salah, kue kan gak kalau. <tuk> Wah sudah salah. <tuk> Jadi doain nasional waktu naus sange api ane pangeran wae ditabehin kalau kalau kita salah. Kalau kita kan sudah tidak kalau kalau lagi sudah, uh, sudah jelas salah berkali kali lagi. Bu, uang disen, juru laku jadul kotor gak disen. Tapi ya oleh, pangeran nabi ane pangeran kan, tapi misalnya Pangeran ora aku luwe apikan bang aku. jadi sawe di sahno permintaan itu. Tapi gak no. <laughs> <laughs> <laughs> Mau di sahno <tuh> tapi ra sawu. Dik, di sahno iku imahan jalin dadi wong goblok piye meneh, koyo macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Robana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanaguna. Makom kita di semuro pangeran. Sing bener donga wong teraweh traweh lho ning Tuban, ning Jogja wis bener kabau inaka afung karim tuh hibul apa fawwan orang orang guru-guru kita dengok ya allah anilna lailatul qadar ya allah kak orang saraku gigi-gigi kita orang ngajar ngono ya bawa inaka afung karim tuh hibul apa fawwan jangan nggak jat singkatannya pura-ne lansennanya pura wimpun jinan sepuro itu bagus itu bagus itu lailatul kaudar greso lo seringi terus lo angin angker dera angin dera gunung kita, banter terus anak-anak Boya wong tau diri maksudku loh giat tetep minta lehatul kota tapi tau tau diri, misalnya suwe versus wakoh, posover, solat sayur terus utang sisaur, hampir sebut togo-togo, sambut jauh ini misalnya luis sepuro, pas kuwain tenan, mereka harus ngerosorat dolem, duh lehatul tapi kira harus ngerosorat dolem, gue suucup sombong, wong sombong ya raper, ah meraih, lalu terus dia kuserah, pia-pia-pia sawa, ah Makom gitu, aku mau rakna adab tuh sudah luar biasa. Mau rapa, mau adab, begitu. Maksudnya ini kuis luar biasa, no? Luar biasa. Purna ngantuk, gua loh. Maksudnya ini kuis keadaan seperti ini, rostero. So itu kan rabbana, la, tua, khidna, bin, nasina, wah, toh. Nah, itu tadi itu sudah sudah luar biasa. Nah, ini kan terus kan dawibahmun ya. Eh, misalnya Allah bilang gini, fat taku, maka takutlah kamu. Biasanya Mufasir ditambahi minanar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut ya, takut salah, takut bodoh, takut tergelimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi Mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga kemudian orang yang mencintai saya dan masuk surga itu sama lu, Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, sama lu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi lama dulu tuh bu, ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah hak kenapa pun buswargo terus dibuat buswargo. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan anak keren nih, kerenarnya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah menghitmai Quran, pernah menghitmai kita mengkoyah Allah, saya pernah menghitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampai anak pernah mulang, pernah soan. Saat tiap bulan soan jenggan gak sopan tapi malah dikira sambales soan rono malah ganggu anak-anak. Wadang santri Yopi dulu, dulu lang ice sowan, orang itu kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang, Assalamualaikum. Terus Kiai ini kagok keluarganya, itu kapan? Saya mikir saya, saya -kan. <tuh> berpikir. Jadi senang sudah diilmohi. Senang sudah diilmohi. Saya ulang lagi ya. Nah, kata, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bahamun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat, yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah bilang gini. Ee kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsir, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini. Allah bilang gini ke saya, hak kan nak kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah, dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata, Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim, ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian, karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, ya, kamu harus mengajar. Maka saya ada harap-harap, salam temelik, sampeyan, penghormatan, sampeyan, apresiasi, sampeyan. Karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu SWT. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proper, psional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minnawoh. Jadi misalnya ke ibadah, tok ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah Alhamdulillah. Lelihada, nalihada, wa magunna, linah, dhadi, ala, lala, anda Ketika kita sujud yakin, ya Allah Alhamdulillah. Jangan menakdir saya sujud, saya sholat Alhamdulillah, engkau menakdir saya sholat. Sehingga minnawoh dulu pikiran itu semua kebesaran, kependahan hari ini minnawoh dulu. Baru setelah mina'awoh kita yakin bila, setelah bila juga yakin ilawoh. Misalnya gini ilawoh itu, setelah saya ngajar tafsir jalalain, kepentingan saya satu, hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah, tidak mencintai saya, nggak penting sama mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i yang mengajar bilang begini, waditu kata alamu ilma, wala yحمadunani. Saya senang kalau kalian belajar fakir sama saya, tapi kamu nggak usah muci saya. Jadikan fakir ini alat takar kamu kepada. Allah. Itu namanya minawah wa ilawah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama' beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang pulang, jangan merantarkan keluarga itu tidak adil. Itu kan versi. No? Maksudnya, Mbah kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngedikat ikdilu huwa akrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adilnya orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat, ya ingat keluarga. Karena seorang tukang wayo ya nafsiri adil, adil adalah karena laki tidak cukup istri satu, maka itu ya kan repot nanya. Tapi kalau kadung kadung istrinya tiga atau empat, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jadi singlanang lain adil adalah proper, selonal, suwi dikumpuli, dikurangi. <laughs> yang baru, ditam Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kalau nuruti Mungkin nggak? Tapi itu kan versi. Maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan, memang saya akan sering baca jalan beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir kurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa tumfil arti junahun antak kesuruh binas Orang kalau pergi itu boleh nggak ngosor sholat? Tidak jawab saja. Boleh kan? Ngosor sholat itu apa? Misalnya sholat asar 4 jadi berapa? Dua. Kalau isyak jadi? Dua. Kalau subuh? Nggak ya Sudah majul Magrib nggak Enggak, Kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah yang apa? Berarti kamu yakin? Antak suruh minas sholat artinya 4 jadi dua. Yakin? ndak jawab saja? Yakin. Nah itu termasuk urung pinter. Gitu. Berarti ilmu lagi sak trip. Ya? Sebetulnya kata Imam Kurtufi enggak Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya adanya itu, dok Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumak menjadi harus tumak nina Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumak nina apa? Boleh sambil lari-lari. Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak antaksurumna sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu konteksnya perang. In khiftum ayyavtina kumul kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? Empat menjadi dua. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis, sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najisnya boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya tak suruh A'ammu min ayakuna khasra sholat wa'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti maknanya ini, jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi enggak wajib. Yang dulu haram menjadi boleh tapi mufasir mencontohkan qasru solat hanya 4 menjadi 2. Dong ya? Oh ya okay, nangke alim ngono tenan dokter dokter tafsir saang. Engko tak iku sudah dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu itu contoh kecil. Jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya qasru solat itu 4 jadi 2 dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau Memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa? Dibawa. Dan boleh nggak madab keblat. auruk amin tum Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah Berarti kan ada kosru sholat. Ada pemangkasan aturan Sholat kayak misalnya begini dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin haram izin harus kamu langsung potong karena kalau tanpa begitu kamu teng dan yang punya wajib meridoi kalau nggak meridoi disalahkan sarak malah paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. <laughs> Tapi harus buat potong kayak ngelangi terus gedangnya pangan, deh, nah, aku berlebihan. <laughs> Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Juplih, harus <laughs> menisan, lah, itu. Itu di luar izin syariat, apa? Di luar izin syariat. Itu melebihi batas, itu. Syaratnya boleh itu ghoirobaghiu walad fa manituro itu darurat, syaratnya ghoirobaghiu walad, dan tidak boleh melebihi batas. Lo apa yang ketok gedangnya itu jebok yang matang dipangan terus diketok. Ya Allah, paham Jelas ya? Makanya kalau ngaji tafsir, ya, saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti, saya umpama umpamanya ini. Gini. Maksudnya umpama itu, supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya, antak suruh minas sholat. Itu umumnya ulama membayangkan khasruh sholat yang empat jadi dua. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram tidak haram. Jadi tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati itu tidak batal kalau dalam sholat sidatil khaf, paham ya? Jelas. Semaju lah semalam terlalu guruh lelah terlalu. Semua wong-wong itu bingung ya orang wong ini elam ke fi zaman ya sama seperti ini orang tidak mendapat ingzar itu fi zaman il -fatarah. zaman gak ada rasul tentu tidak hanya itu, to. ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar jadi mengalami, tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau dari, dari komunitas islam, itu juga komunitas yang tidak mengalami yang yang berlaku pahamu ngkotewa ngakayil kawamu iku kofitun lalikabiani imanis yang iman bener. benar Oke, contoh paling gampang untuk daweyai mesti benar itu loh kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhana suk budu roba an suk biasanya tafsir kan kufaru Mekah Nama? padahal disitu nas semua manusia apa kafir Mekah? semua nah. manusia cuma kontak dulu karena nabi orang Mekah dan zaman itu yang di beri peringatan orang Mekah, Mam Suwati bilang ekufaru eh, Mekah. Lai seperti itu kufaru Mekah mengikat apa ndak? Ndak kan? Ndak, karena yang dituruni Quran ya fatal linas Tapi ya Yohannasu nanasu di Jalalain sering judulnya apa? Kufaru Mekah. Lai seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, wah. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu nya enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Komenan ngomong sombong, maksud itu kan manusia, saya juga manusia, ngapain saya harus ikut? Ya saraf tiga ya. orang, ya, sombong saraf, ih oh, sombong saraf, lakot hakko teman-teman fa lakot hakko teman-teman nyata apa alkohol dua potita, ih wajib mana ini nyata alak sarim, ih eh, ngata sewa ake-ake wakai pil lakot hakko teman-teman tetinya -teman utopo alkohol dua potita, anani adab Ewajabat eh, itu sewajib apa adab alaksari impil adab. Fau mengkotai wongake layu minun orang iman sopongake. I aksaru itu seutai agake wong kurang iman. Zaman niku macam, ya maksudnya zaman niku. Tapi jengben kita bukan ngerti. Tapi yang mungkin bato isamu semua orang iman, tapi ya banyak yang la iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes, nabo matahari terbit dari nabo barat hina lah yang imanuha iman walam takun amanat mengkofil inna canta menaing sunucal naga ing sunfi ing dalem kulu-kulu ni wong ake dakai ak lalan eng pelenggu. Piai doma kameran ti antu doma kameran fahentol te kumpol no ileha maring anak opa lei di ti tangan. No tangan, tangan. Di anak dolak aransat monegel di ko yach ma uconkumpol na bawel al yataeng tangan gal maring keker maring na bo kulu-kulu guri lo kini unok. Wong arab nak na adaranik eneku unok na adaranik eneku nakhar ye cari wong arab yo keneke unok keneke nakhar lai wulunung e tong tangan ti takok teng na bo Guru roboh cengini cengini cito cito cengini guri guri faiya mungkote tangan ai laiti kuma semua tunteng kumpo no iga laat ko ni mareng dakku mendingi lo cengini gitu dakku cem udak ko ni faiya mustamah olahyan kumpo lo dua dakku to dua wang nak nah, kecumanan fahum mungkote bongake mukmah kuna bunder wangake, tati pudre sobongake mana nirof u nangangkat bongake rousaweng sirai bongake la na ora iso mampu sobongake khodoh eng ngendekno ruus mana dia maksudi bahwa dalam taikinmu tamsil dan mu bayangan, mu tamsil gambaran. Menurut logumen bu ulama kian, Ta contoh nyo nak ulama diceutop, wong diceu nak darin bun rokok di geludung wong kafir rusuk ben di geludung no neng nroker. Iku yo pancen ngalim tenang, ngomong diceu. Berku gambaran ini, harus sabu praktek no ben praktek no taikin, nak praktek ben suben kaya ben berpu nroker. Teti ngerten, wong nak lugus ini, wong arab nak darin ini ason ason, terus ngerten, ngerten, niki kan. Ini kita jadi apa? Dengkol, dengkol lo kena dagu, terus tangan, kena jidho, tadi inget. Jadi uang terus dalam keadaan bunter, paham ya? Lalu malahnya malaikat karenya nyadu terus geludung-geludung itu, paham ya? Jadi yo, kenapa? Dengkol, nempel dagu, paham ya? Tangan, nempel jidho, terus ditalai paham ya? Terus ya karena geludung, lalu malahnya mengkurang adrenalin bunter lo, bu. Lha ngke bayangno saiki soben rausa, gak usah mlebu maksud e paham ya. Ngelane apa melayu ora iso, wis. Posisi ngono, paham ya. Soben rausa delok maksud e praktikno saiki. Menang delok kene. Lah dawuh Imam Suti te muradute Kang Din kersane iku anahum sak temne wong akeh lihat anu naku ora tunduk sapa ngakeh, lihat imane marang iman. Walai faduna orang tunduk sapa ngakeh, ora ndelokno. Rukusab yang sira mengakai lagu iman. imani, tapi Jawi Imam Suyuti. tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi Cari Imam Suyuti, semua yang dikatakan Quran ini mu artinya mereka tidak tunduk maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung, digeludung. Ya tidak apa apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik milik bareng milik bersama, jadi eh, apa ya kan banyak kali, kayak tadi mengkosor sholat meringkas sholat 4 jadi dua yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas, jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi dua yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong, nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajana lan gaya sopo engson mimpene e tim sanging ngarepe wong ake sataneng tutup. Mamin kol fim sanging gurine wong ake sataneng tutup vat kisin satan. Wadomi hela ndomi sin sutan. Filmodi eneng lempang gonandoro. Faak sena mong kong eke ikla pengson eng wong ake. Fa mong kote wong ake lagi sirun run running alisopo eng tamsil Tam sio lenge conton e don disat iman maring ketutupet helen iman aling ngata sekufar. Na cari masu tiga pegem tamsil seldeting enel. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu mananya apa. Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka ada ngerti pentingnya iman, maka mereka buta artinya tidak i iman itu dari Imam Suyuti. tamsilun ahdoni hanya perum pamaan lisat diturukil iman yaitu tertutupnya jalan-jalan i iman. Tapi ulama lain mengatakan ya ndak memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak meli, melihat itu ya nyata, ya jadi makanya ngaji ya. jadi ben... keren, oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak Alim keren nah tahu kata siapa, Honor rekamannya <laughs> tapi yang orang ngaji dia, kata siapa, ada rekamannya Lha aku takut ada kata siapa Gus tak dudono kitabe. Lha ana aku rekaman niku sak apik zaman akhir aku wis maju. <laughs> Sok ae sing Kang. Eh, enak kok Kang dadi wong orang alim gue. enak. Nanti itu dadi wong alim ya rugi tadi nanti kan gitu. Si Abdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. jadi akhirnya sing alim tenan ya mbisuwarga sing kedua dan para penggemarnya iku ora usah alim Kang, cukup penggemar. <tuh> saya berpikir, saya ya, ya. masuk ke kedua dan para penggembar ya, terus jubilnya kodohan <guluh> itu sangking rahmane Allah kenapa? kan masyur itu hadis itu Rasulullah itu ada suhabat nangis, tidak bisa tidur nangis, berhari-hari tidak bisa tidur nangis hanya karena ingin punya satu pertanyaan lama-lama ketemu Nabi Ya Rasulullah sudah berhari-hari tidak bisa tidur ingin menanyakan ini tapi tidak berani, coba kamu tanya saja Ya Rasulullah saya ini kalau mati Engkau kan suatu saat dipanggil Allah, saya ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-kuatnya. Kata Nabi, ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan tidak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga, kan kelasnya beda, kan tidak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Karena tadi bisa aja ya, hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka, tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya tidak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya, almarhumah aman, ahab. orang itu sesuai yang di, eh, dia, dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi, ya, saya harus ikhlas kalau kamu saingin <tuk> nanti. Ya, <Yes, tuk> saya <yes>, takdir. No, takdir. Pasalnya, nih, waduh, kali ini nggak ada semangat ke itu peringatan sih, aku memang kecakilah. Mzatin, anggerta. Waib dari sana, ya, Alifan, anggerta, humatah sili, ala nasi, Woi tuh kholi alpheni woi pun alif, pina mustahalan daran dan habjasin kita silva ukhrolan jawa terkilan tinggal itu kholi. Am nam tung virhum, wong ra es bakat kafir, buk ialeng noti rambu ialeng not, tetap layu minun rakilam, iemanu. Biaseng iemanu isopo inamatung jiru, ang ialeng nosiro, amastude, yan fa utik se manfa atiu bua enggaruka peringatan siro. Peringatanam nguman manfaat man eng wong itapu akeng adok sopoman, atikro eng koranik koranatik se koran. Wok hosi alan uti sopoman, arahmaneng awasi roman, pilui pi padel ora roh pengerani. Ya Ekhofat ke siwati sopong hu toh walam nyaro rani ngali sopong wong hu eng awah naneh pilwoi pi takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lang murka tak tafsir siri pilwoi barang gaib barang gaib ib indonesia terjemahnya hantu <guluh> melihat alam gaib itu mana apa dalam bahasa indonesia hantu melane pilwoi pi rata terjemah apa wan wih nama nani bah kasih alam roh tisopong arah mana eng wasih roman pilwoi pi padel dener arah langsung ya ora usati terjemah yo ya. terjemah titiwah Barangkau <tuk> ibmalaripot, Vabasi rugumongonge ke ibrita gembira si rohing man, Bima kelahan pengempuranan wa dan ganjaran karimen geng terhormat. orang yang seperti itu, yang ngikuti Qur'an dan takut Allah, itu layak mendapat ma wa ajarin karim buat ala cur garim walcen natus warko, innas ataupun engson awa ngah ya ingsun igun igun igun ingsun igun igun igun igun mati igun igun igun igun igun igun igun igun igun igun igun igun igun di lah apa yang pernah kamu lakukan ditulis minuh kairin ke api anwasari dan keilean. Liu jazau supaya diwala sopongake aleh ingatase iki. Wa asarohum lan jo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Mati saya perkorok ustun takang digaisunah pobi ma baktumusak usabungake. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis. Jadi itu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya, paham ya, lorogak ya makanya ulama mengendikan dulu tubalil amwat tubaliman matawama tatmahu dunubu bejo wong mati kemudian dusasutahnya malok mati pisan mana ini dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan bang hmm. ya tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti ter, -ter. kok sampean ini lu bener Kak paham jalan, lelah nggoho chala ne nggahutur nggachi, sehika seben anaam gak fam lah kok go chala lenjung disek bapak lah <laughs> itu sudah bagus Apa? bagus, Jadi pokoknya handut anaam yo handut, pokoknya keren no oh, mas pokoknya keren saman keren, berarti nanti anak -anak tuku takok bapak, kok tu ku chala len lemari ke onok, chala lah tapi lapi disek paham. yo yo jelas ya anak Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sampai Allah <tuh> Subhanahu wa taala. Mulane kula kepengin njenengan nate syukuran pisan-pisan nate syukuran pertama anak kita bisa salat. guling ngilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa salat kita tidak pernah apa? syukuran, Padahal salat itu yang menjadi identitas anak kita kehambaannya ila yaumil ya. ya orang itu, gitu. sehingga nanti anak kita itu senang sekali itu saya itu kalau agak marah itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun itu tahu-tahu bilang pak sudah sholat karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran tapi pas sholat kita dingin-dingin saja lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting buktinya apresiasi bapak biasa biasa saja. Itu contoh kecil. Sehingga nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar, apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu, itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim enggak berani minta uang sama Allah. Minta rezeki enggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyubimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilayhim warzuquhum kata Ibrahim supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai robbana liukimus solat Supaya mereka kuat solat ya Allah. nggak apa-apa mereka kasih makan. Tadi supaya ini solat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat solat? Andikan kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya robbana liukimus solat, ya. Jadi, kata al-hukum sholat didahulukan, apa supaya mereka kuat sholat, maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi, supaya sholat jadi pusat orang orientasi itu harus dilatih. Ya, tentu kamu ngelatihnya sidik-sidik, wong anak esopo kan gitu. Tapi ini kan cerita aja, maksudnya orangnya biasa lah, maksudnya biasa waj. Maksudnya, gue mau cerita, gue geloyong ya monggo, terus mutung rangajiong ya monggo, gampang. Kue ranganaci, kau gue murid kayak gampang. Gue gue guru kayak aku <guluh> Ya maksudnya sih film ngalah ini kan. Olehnya oh, larang orang kenyawaan Wa asaruhum. lan bekas-bekasnya mereka. Makanya nggak Ahmad bin Hambal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Bener sing paling hebat tentu kaulah Rasulullah. Tapi apa artinya kaulah Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama dari ulama sampai kita tapi apa artinya sampai kita tidak ada yang ngalahi mocong ini buruhnya no mocong ini paham ya? ayo jajal ke kitab musnad Ahmad narkaruh gudik larang ngundok. mereka ada yang mocong larkaruh paling kenangan apa? Ya gudik larang tapi baru kayak ada mocong kemudian bisa ini juga asar cuman-cuman kalau niru, nak aku mati ngorek jalan aku niru. tapi kalau niru sesat kalau ada yang tira karu-karuan jadi Mamsuti itu taksir aku udah di ngomong Oh jadi rusak aben. <laughs> Wa aatharohum mastun nabihi baatuh. Boy kalau suami kalau anak-anak sampean mulai bisa sholat, tunjukkan kalau anda senang lewat syukuran atau lewat apa ya. Tidak harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang, karena itu identitas kita. Napa identitas kita? Wa kulaseenan ing saben-saben perkara. Nasobanak nasobahu bivelin fasir utau nasbuhu nasbuhu puhu taina sapi lafat ku lasen pi filen nasbuhu fiel yu fasil nas puhu taina sapi lafat ku lasen pi filen gwan fiel yu ku ek aso ena ku lasen aso ena berarti na mana wa ku lasen nan nge tong eng sappen-sappen perkoro wa ku lasen nan eng son nge tong eng sappen-sappen perkoro mana ni aso ena tuk eseng tong eng son yu eng se do pet na kutuk eseng fi imam min dalam catatan oto ing dalam kitab induk imam ku mana ni kitap indu mu pinen kang Las alkitab ini kita baca ini yang jelas buat alkitabul bain ikut Allahul lah kalimati Subhanallah kalimati subhan wahai kalimati Subhana wa bihamdihi adalakul khalqihi wa nasihi nafsihi wa data kalimat Subhana